Assalamualaikum, terima kasih telah menonton video ini 500 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih dan dikasih perasan jok nipis Haluskan bumbu 10 buah cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong 5 buah bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri yang sudah disangrai 2 cm jahe 2 cm lengkuas yang muda, satu batang sereh, 3 cm kunyit yang sudah dibakar, secukupnya air, 1 sendok teh ketumbar bubuk. yang sudah halus rebus ayam secukupnya air rebus 10 menit Ayamnya sudah direbus 10 menit, kita angkat dan kita tiriskan ya. Masukkan ayam yang sudah direbus. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Satu batang serai yang sudah digeprek. Dua lembar daun salam. Lima lembar daun jeruk dua sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam satu sendok teh gula merah yang sudah disisir 400 ml air diaduk rata bumbunya Sampai dagingnya matang dan bumbunya meresap. Sesekali, sambil bolak-balik ya, biar matangnya merata dagingnya. Dagingnya sudah matang dan bumbunya sudah meresap, kita angkat dan kita sajikan ya. Olahan daging ayam tanpa minyak dan santannya sudah siap dinikmati. Semoga resepnya bermanfaat ya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menikmati.